Di sini saya mulai menemukan kejadian yang janggal, karena sangat tidak masuk akal sekali setelah kami pikir-pikir. Ini kalau orang nggak mungkin bisa ngintip tanpa dengan alat bantu seperti kursi, karena ventilasi tersebut tingginya lebih dari 2 meter. Dan mungkin kalau itu benar-benar manusia, pada saat ibu saya pakai air orang tersebut seharusnya langsung lari dan kenapa malah masih menatap ibu saya seperti patuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel Pada video kali ini saya akan menceritakan kejadian mistis yang pernah dialami ibu saya dan juga adik perempuan saya So langsung saja kalian dengarkan ceritanya Namun sebelum memulai ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan juga buat kalian yang punya cerita mistis, kalian bisa kirimkan cerita kalian di Instagram kami, atau kalian juga bisa ceritakan secara langsung di sini. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 Pada saat itu adik saya mau mandi ke kamar mandi Karena waktu sudah menunjukkan jam setengah enam sore Kamar mandi kami berada di lantai atas Dan di kamar mandi tersebut ada ventilasinya Waktu itu saya sedang berada di dalam kamar tidur Kebetulan kamar saya juga berada di lantai atas Ibu, Bapak dan adik saya yang satunya sedang melakukan aktivitas di bawah tak lama kemudian saya mendengarkan suara jeritan adik saya dari kamar mandi saya pun kaget dan langsung nyamperin adik saya setelah saya sampai di kamar mandi tiba-tiba adik saya sudah tidak ada di kamar mandi ternyata dia udah lari ke bawah dan pada saat itu adik saya berteriak Tadi ada yang intip dari ventilasi Dengan sangat panik dan wajah yang ketakutan Katanya sih wajahnya nggak kelihatan Hanya terlihat sekilas saja Mendengar cerita tersebut Saya pun langsung lari keluar dari pintu atas Dan melihat ventilasi tersebut Setelah saya sampai di luar Ternyata tidak ada apa-apa Saya pun tidak percaya akan kejadian tersebut Mungkin cuma halusinasi saja Setelah mengalami kejadian tersebut Adik saya setiap mau ke kamar mandi Pasti takut dan suruh ditemani sama ibu saya Singkat cerita setelah beberapa minggu kemudian Adik saya mengalami kejadian serupa Dimana pada saat adik saya mandi Ada yang ngintip dari ventilasi lagi Namun yang ini lebih parah katanya sih kelihatan rambut dan jidatnya seperti manusia pada umumnya suntak adik saya langsung menjerit dan keluar dari kamar mandi saya pun langsung keluar dari pintu atas kebetulan pada saat itu saya sedang nonton TV di lantai atas setelah saya keluar dan ternyata tidak ada orang lagi saya mencoba untuk mengelilingi rumah saya dan memang tidak ada orang sama sekali Setelah kejadian yang kedua ini Adik saya langsung menceritakannya kepada orang tua saya Namun orang tua saya juga tidak percaya akan kejadian tersebut Soalnya pada saat kejadian Bapak saya juga mengelilingi rumah saya dari bawah Tetapi juga tidak ada orang sama sekali Nah singkat cerita setelah adik saya ngalamin kejadian tersebut Beberapa minggu kemudian ibu saya juga mengalami hal serupa Namun yang dialami ibu saya ini lebih menegangkan Dimana pada saat ibu saya sedang mandi Ibu saya dikagetkan ada sosok yang menyerupai wajah saya Dan dia ngintip ibu saya dari ventilasi saat sedang mandi Ibu saya pun sontak kaget dan berteriak Astagfirullahalazim. Kurang ajar kamu sambil nyiram wajah tersebut pakai air Swap. Ibu saya pun dibikin tegang dan merinding Dimana pada saat ibu saya marah-marah dan menyiram pakai air beberapa kali Sosok tersebut masih saja tetap menatap ibu saya Sontak ibu saya langsung takut dan keluar dari kamar mandi Karena mendengar teriakan ibu saya Saya pun langsung mendekat ke kamar mandi dan menanyakannya apa yang sedang terjadi. Nah, pada saat melihat sosok tersebut, ibu saya mengira bahwa itu yang intip adalah saya. Di saat ibu saya keluar dari kamar mandi, ibu saya dikagetkan lagi karena pada saat itu saya sudah berada di depan kamar mandi. Mendengar cerita ibu saya. Saya pun langsung lari keluar untuk memastikan apakah ada orang yang intim ibu saya Dan ternyata setelah saya cek keluar memang tidak ada orang sama sekali Saya pun jadi ikut merinding dengan kejadian tersebut Setelah kejadian tersebut saya dan bapak saya mencoba mendekat ke ventilasi tersebut Untuk memastikan saja apa benar ada orang yang intim ibu saya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 Orang tersebut seharusnya langsung lari Dan kenapa malah masih menatap ibu saya seperti patuh Setelah kejadian tersebut Malamnya bapak saya langsung memanggil orang pintar Untuk memastikan saja apakah itu benar-benar orang atau bukan Karena pada saat itu ibu saya sangat ketakutan sekali Sebab apa yang dialami adik saya beberapa minggu yang lalu ternyata memang benar-benar terjadi dan tanpa dibuat-buat dan kejadian itu sudah terjadi sampai tiga kali Setelah menunggu beberapa saat Bapak saya pun datang bersama orang pintar tersebut sebut saja namanya Pak DM Pak DM ini adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melihat makhluk gaib dan bisa mengusir jin atau makhluk tak kasat mata dengan doa Singkat cerita, ibu saya pun langsung menceritakan apa yang sedang terjadi kepada Pak DM Setelah berbincang-bincang beberapa saat, Pak DM pun ingin melihat ventilasi kamar mandi atas Bapak saya pun langsung mengantarkannya ke lantai atas Setelah ditelusuri dan dibacakan doa Ternyata memang benar Bukan manusia yang intip ibu saya dan adik saya saat itu Namun sosok itu adalah jin yang menyerupai wajah saya Nah ini jadi peringatan nih buat kalian Yang punya kamar mandi ada ventilasinya Siap-siap aja ya nanti ada yang intip dari atas Setelah dibacakan doa Singkat cerita, keesokan harinya bapak saya langsung menutup ventilasinya dengan menggunakan triplek. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada kejadian aneh lagi. Gimana guys, ceritanya bikin merinding gak? Saya aja yang ceritain sampai merinding gini. Oke guys, mungkin ceritanya cukup sampai di sini.